Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di uh, mentoring penyembuhan ajib bersama saya Vionelix. Yeah. Seorang witch healer. Oke, okay, jadi hari ini sesuai jenis saya kemarin di materi yang kali ini ya, yeah, di materi yang kali ini saya mau bahas tentang uh, Siang sial atau beruntung ya seseorang itu tergantung dari dia nyimpannya apa? Oke, di nyimpannya apa? Ya, yang saya buat status kemarin yang e, beberapa hari lalu terus saya posting di Instagram, di eh, Instagram, di Telegram ya, di grup. Ya, jadi saya hari ini mau ngupload bahasan tentang ini. Kenapa ini saya jadikan bahasan ya? Karena sial dan beruntung itu e, ranahnya ke arah energi. Energi yang positif, ya, saya sebutnya energi yang positif dan energi yang negatif. Kita sebut saja energi positif ini yang menyebabkan kita mendapat keberuntungan. Dan energi negatif ini yang mendapat yang menyebabkan kita mendapatkan uh, kesialan. Oke, okay? ya, kita samakan persepsi dulu. Itu tadi. Oh, ya, jadi sebelum nonton yang ini, teman-teman yang belum nonton video-video sebelumnya, silahkan tonton dulu ya urut urut urut. Jadi nantinya enggak uh, ada yang loncat-loncat. Oke. Okay? Dan jangan lupa tugas yang dikerjakan. Untuk apa? Ya, supaya kita sehat, sembuh, sehat holistik dan semuanya sehat. Oke? Okay? Ya, jadi uh, tadi saya bilang keberuntungan, keberuntungan itu tergantung apa dari di dalamnya. Juga, tentang kesialan, itu tergantung apa yang di dalamnya. Kita ini berbicara ke ranah energi, energi positif dan energi negatif, atau aura positif atau aura negatif. Nah, itu tuh tergantung apa di dalamnya. Maksudnya di dalam apa sih? Kita nyimpannya apa? Kan saya tulis kemarin tuh itu tergantung kita nyimpannya apa, dia nyimpannya apa. ya maksudnya file-file atau data-data yang ada di bawah sadarnya seseorang ini dia itu nyimpannya apa, oke? Okay. Misalkan di bawah sadarnya ini seseorang yang eh, punya punya, saya bilang kemarin mindset mindset ya bisa dibilang juga mindset atau sesuatu yang ada di bawah sadarnya, data-data di bawah sadarnya, ya misalkan dia bilang, aku kalau misalkan eh, bangun pagi, aku nggak biasa bangun pagi, aku sakit kepala kayak gitu. Padahal kalau misalkan kita latih ya, padahal kalau misalkan kita latih, yang namanya sakit kepali pagi hari itu nggak bakal terjadi. Ya, itu karena e, semulanya dia kebiasaan. Nah kebiasaan akhirnya sebuah perilaku kebiasaan itu lama-lama menjadi sebuah data yang tersimpan di bawah sadar kita. Akhirnya itu menjadi sebuah Program dalam diri kita, kalau misalkan tidak tidur pagi, ya tidak bangun pagi, kita malah sakit kepala. Kayak gitu, tidak bangun pagi-pagi banget, atau harus tidur pagi itu malah membuat kita sehat. Ya, pikirannya kayak gitu, pikirannya orang tadi. Saya ulangi lagi, kalau misalkan orang ini punya filenya, gak bisa tidur pagi. eh nggak bisa bangun pagi, sorry, nggak bisa bangun pagi dan uh, dia harus tidur pagi itu artinya ya, di bawah sadarnya seperti itu, artinya kalau dia melawan program di bawah sadarnya ya dia melawan program di bawah sadarnya dia bakalan sakit, sesuai dengan isinya yang di bawah sadarnya yang saya sebut tadi oh ini orang oh aku kalau nggak tidur pagi, musik kalau bangun pagi itu, musik jadi harus tidur kalau nggak tidur aku bisa pusing padahal ya kalau misalkan dilatih saya bilang tadi kalau misalkan tuh dilatih perlahan-lahan kita rubah mindsetnya perlahan-lahan yaitu bisa normal kembali dan kalau tidur pagi eh bangun pagi itu kan banyak hal-hal positif ya. kenyamanan terus orang-orang tuh kalau misalkan bangun subuh ya bangun subuh itu belum pada banyak yang bangun kan jadi udara itu nggak ada yang tercemar udara itu sejuk segar apalagi di pedesaan yang awalnya uh. ya masih banyak pohon-pohon suara-suara burung suara jangkrik suara hewan-hewan bercicuan nah semuanya itu membuat uh, pikiran kita menjadi lebih positif semuanya lebih positif kita serap hal positifnya Akhirnya apa, kalau kita serap ya kita punya sesuatu yang positif itu kan ya Jadi kita punya sesuatu yang positif Jadi kan dia nyimpannya sesuatu yang positif Oke okay, ya Bagaimana kalau misalkan dia nyimpannya sesuatu yang negatif misalkan ya Tadi kan yang nyimpannya positif karena dia bangun pagi Ya dia serap energi positifnya dia bergaul sama orang-orang yang positif Dia senang sekali dia punya mental yang baik Mental yang baik Mental kekayaan Mental kesembuhan Penyembuhan yang baik ya. Ceria, bersemangat uh, Banyak lagi dan lain sebagainya Nah itu semua kan Semua yang positif Dia nyimpannya. -nyim, akhirnya kalau misalkan itu Dilakukan secara terus menerus Ya mungkin awalnya bosen cuma kalau dilakukan terus-menerus itu akan menjadi sebuah data dan data itu jadi program dalam diri kita di bawah sadar kita jadi sebuah eh, ada yang namanya data itu tadi okay? data data tentang keseharian kita yang sudah kita bentuk tadi itu akhirnya apa ya yeah. kalau segala sesuatunya positif ya kita bakal menarik yang positif-positif juga ya yeah, kan seperti magnet, kita nyimpannya apa? Nyimpannya hal yang positif. Bagaimana jika seseorang menyimpan hal negatif? Padahal orang itu kan nggak mau nyimpan negatif. Dia nggak tahu, kok aku nyimpannya ini? Orang tuh nggak tahu, banyak yang nggak tahu, banyak yang nggak sadar. Dia itu nyimpannya apa? Sampai-sampai dia itu selalu dipenuhi, sampai-sampai dia tuh kok rasanya sial banget, sial terus gitu nah, Tergantung dia nyimpannya apa. Ini ya, pagi-pagi nggak pagi-pagi marah-marah, nah lu sakit, malas bangun, eh. apalagi uh, misal, aduh ketemu dulu lagi, ketemu kamu lagi, bosan, padahal siapa tahu dia bawa rezeki, ya. <laughs> terus apalagi, uh, pagi apa ya, lihat tv. Lihat TV, lihat sinetron. Ya, yeah, pemainnya ini enggak seru. Dikomenin itu semuanya apa-apa dikomenin. Ya. Yeah. Diingatkan materi pertama tadi ya. kan. Yang tentang terima aja. Masuk komen. Oke. Okay. Jenderal kan? Kalau belum? Tantang ulang. Dia, dia tidak menerima dia di komentar terus-menerus. Dia komentar, dia jarang bersyukur ya. Dia. dia gak pernah bersyukur. Orang-orang kayak gitu tuh jarang bersyukur. Atau dia pernah punya kejadian Punya kejadian yang Dia trauma banget Ya trauma banget Terhadap suatu hal Yang membuat akhirnya itu tersimpan Di pikiran bawah sadarnya Nah Yang tersimpan tadi data tadi Bakalan jadi program dalam dirinya Sama seperti yang Saya bilang tadi ngedumal marah marah nggak terima emosian Yang setiap hari dilatih Tanpa sadar ya yang setiap hari latihan besar dia nonton hal-hal yang gak penting ya nonton penyakit makan makanan berpenyakit eh, melakukan gaya hidup yang berpenyakit akhirnya apa ya jess dia, dia dipenuhi hawa-hawa negatif oke dia dipenuhi hawa-hawa negatif akhirnya apa dia, dia menarik hawa-hawa negatif juga ya kesialan salah satunya bagaimana mau sembuh jikalau kita konsumsinya hal-hal yang tidak bermanfaat menonton hal-hal ya, tidak bermanfaat mengkonsumsi hal-hal yang tidak bermanfaat bagaimana mau sembuh? bagaimana mau beruntung? ya kan? seseorang itu selalu sial karena dia doanya mungkin di awal juga bisa doanya dia doanya dia di awal tuh dia sial, dia pengen dia Ya, terbiasa sial, akhirnya mana menjadi ibarat bola. salju itu turun ya makin lama makin besar. Dia ada satu kali sial, dia menilai dirinya, ah, Aku sial nih, jadi doa. jadi doa Besoknya dia tidak mau mencoba. Besoknya dia tidak mau mencoba, terus dipaksa mencoba. Tapi dia dalam hati komen, Aku kalau dijinin terus nggak bisa bakalan Sial padahal cuma apa ngaduk, mungkin membuat masakan atau apa kayak gitu, kan kayak gitu. Jadi doanya sendiri, dari mindsetnya sendiri dia sudah bilang bahwa dirinya itu Sial oke. Okay? Jadi intinya begitu. Ini tentang energi, tentang aura, tentang apa file yang ada di dalamnya. Kalau kita selalu menyerap hawa-hawa positif, ya energi-energi positif ke dalam diri kita ya sesuatu hal yang positif itu bakalan datang pada diri kita ya rezeki kesembuhan keberuntungan kesehatan keuangan teman baru buat makanan dan lain sebagainya sedangkan kalau kita menyimpan hal-hal buruk kebiasaan-kebiasaan ya, buruk yang kita terapkan kita sadari dia bang napa dia ya, siang, habis itu ya mudah sakit mudah depresi mudah gelisah lupa dia punya Tuhan oke okay. terus mudah keuangannya kadang gak lancar susah susah serba susah pokoknya selalu sial oke okay. ya jadi tentang sial dan beruntung itu tadi tapi ada juga sial yang disebabkan karena Eh, ya. pengaruh orang lain dan keberuntungan karena pengaruh orang lain misalkan kita pernah punya hutang sama orang eh, kita pernah hutang punya, punya hutang sama orang tapi orangnya ini kita juga lupa bayar hutang sedangkan orangnya ini pengen nagih tapi eh, was was gitu nah punya hutang kok nah, bayar bayarnya orang kayak gitu. Sampai akhirnya semuanya terlupakan. Itu uang, ya, itu uang. Itu kan sebenarnya rezekinya orang. Punyanya orang, kita ngutang. Kita minjam punyanya orang. Yang sebenarnya kita enggak punya. Jadi, kita dapat pinjaman. Pinjamannya. Jadi, kan bukan punya kita. Dan pinjaman itu harus kita kembalikan. Kalau masih sama kita, ya, kalau masih sama kita, berarti kita sedang memaksakan rezeki kita kalau kita memaksakan rezeki kita ya suatu saat kalau misalnya kita lupa membayarnya itu eh, energi itu kan jadi yang awalnya positif bisa, bisa berubah jadi negatif karena apa kita memaksa memaksa rezeki rezeki kita oke okay, akhirnya apa akhirnya alam semesta merespon alam semesta merespon karena kita punya saldo yang negatif tadi, karena pinjaman, saldo negatif. Akhirnya alam semesta pun memberikan suatu hal yang negatif juga, misalkan kehilangan sesuatu, misalkan kemalingan, keanuan, keinian. Dan misalkan lagi kita ngomong di sosmed, wah nyancar memang orang nggak suka sakit hati, orang nggak suka sebenarnya itu urusannya ya mau suka apa mau enggak ya kalau kita omongannya benar kan kayak gitu kan ya kalau kita omongannya terlalu muncrat kayak gitu ya dan itu nggak benar nah itu salah pernah, sakit hati gara-gara omongan kita yang nggak benar oke okay. kalau benar apa-apa ya, apa -apa? ya misalnya yang nggak benar itu orang lagi orang lain lagi nah, akhirnya apa kita, kita membuat Oh, energi negatif itu sendiri datang ke diri kita. Akhirnya apa? Kita punya energi negatif, hal-hal negatif yang lain juga datang. Apa sialan? kemalingan dan eh, sebagainya. Bagaimana supaya beruntung? Oke, okay, saya sudah stop bahas kesialan. Saya mau bahas keberuntungan lagi. Uh, bagaimana supaya beruntung, sehat, jasmani, rohani, fisik, uh, keuangannya juga sehat, mentalnya sehat juga terus sosialnya sehat juga dan semuanya sehat namanya sehat holistik Oke okay? Hai dan setuju kita ada di grup sini eh uh, bagaimana caranya ya yes. salah satunya yang saya sudah saya sebut tadi di depan tadi ya. pertama bangun pagi ya bangun pagi nikmati hawa-hawa positif di luar karena udara di luar itu masih sejuk coba anda bayangkan kalau misalkan sudah tengah hari panas banget belum lagi mobil, lewat lewat motor lewat banyak asapnya belim kini ke domol tapi itu nggak boleh ya jadi nikmati aura di pagi hari itu yang pertama nikmati aja nikmati keluar masuknya nafas kita serap semua sesuatu yang positif Kemudian kita doakan lagi semuanya yang ada di sekitar kita, semuanya baik-baik saja, semuanya sehat, semuanya uh, tercerahkan, semuanya damai, tentram, dan aman. Semuanya kita doakan. Oke, kita doakan yang tadinya gelap, gelap dalam tanda kutip ya, jiwanya gelap, kemudian jiwanya tercerahkan kita doakan semuanya begitu pagi hari ya sambil kita menikmati hawa udara pagi kita serap semuanya. Petang. yang kedua meditasi mas Oke, meditasi mas meditasi mas tuh kayak gini teman-teman eh, silakan duduk ya jangan duduk duduk sini silakan teman-teman bayangkan teman-teman bayangkan semua ruangan ini semua ruangan ini itu terbentuk dari emas. Terbentuk dari emas. Emas ya. Emas itu emas simbol dari kekayaan. Simbol dari kekayaan dan emas itu simbol warna emas itu simbol tercerahkan. Ya. Makanya Buddha itu, ya, Buddha itu cahayanya kan emas-emas emas gitu. Oke. Itu sambil di mata tahan bayangkan semuanya terbuat jadi emas. Mungkin awal-awal susah ya. Saya gestur duluan mungkin awal-awal susah. Tapi kalau Anda mulai ya, jangan teruskan. Mungkin awal-awal susah, cuma tapi kalau terusin mah nanti biasa kok. Saya dulu gitu juga. Semuanya emas baru. Tarik napasnya dalam. Sambil bayangkan semua emas ini tadi ya, semua yang emas ini, semuanya lantai, semua pelosok-pelosoknya itu emas. Bayangkan Semuanya itu pecah menjadi butiran-butiran dan masuk ke dalam diri. Bayangkan semuanya dan diri Anda dipenuhi oleh Mas. Bayangkan semuanya. Bayangkan semuanya sampai habis. Oke? Okay? Itu dilakukan. Itu ya. Yang ketiga, saya ngasih tiga, ya. nah, supaya beruntung, supaya cepat sembuh. Okay, kita harus selalu ingat kepada Sang penyembuh. Oke, okay? kita di sini bahas tentang kesembuhan. Jadi kita harus ingat kepada Sang penyembuh. Coba teman-teman ingat, teman-teman okay, ingat. Kapan terakhir kali Teman-teman cepat banget sembuhnya Ingat-ingat Kapan teman-teman itu e, Sakit Terus sembuhnya cepat banget Dalam waktu yang singkat ya. Kapan singkatnya Terserah mungkin ada yang satu jam Ada yang satu hari, ada yang satu bulan Terserah kapan nah, Sekarang e, Terimalah itu sebagai Hadiah dari Tuhan Hadiah dari Sang Penyembuh, Sang Maha Penyembuh, ya bahwa kita telah dibantu sama Dia, Sang Penyembuh, Sang Maha Penyembuh yang menyembuhkan diri kita. Arti kita selalu terbantu oleh tangan penyembuh, tangan Tuhan yang Maha Penyembuh. Kita selalu diberi kesembuhan. Oke, kapan pun kita sakit, ya. kalaupun sakit. Kita selalu terbantu Kita selalu terbantu Oleh tangan-tangan penyembuh ya, Kita harus punya mindset Kita selalu disembuhkan dan tersembuhkan Dengan bantuan tangan-tangan Tangan penyembuh Tangan sang maha penyembuh Tangan Tuhan yang maha menyembuhkan Oke, okay? itu dia Oke okay. Untuk kali ini Ini aja materinya sampai sini dulu Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan Kita didiskusikan Selamat teman-teman di grup Oke okay. ya kalau teman-teman mau share boleh share screenshot ya share screenshotnya jangan share linknya karena linknya ini ya khusus buat kita-kita kita aja di grup ini jangan keluar Oke okay. itu aja selamat Tuan tugas-tugasnya dari oke okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam